dan langsung masuk saja utama kita pilih manual kita garis. yang kedua kita pilih auto auto ya. kalau pakai auto bagian yang rata warnanya rata kita klik langsung hilang ya sampai klik Aduh tapi di magic kalau pakai magic itu cepat terus kita tarik ya terus kita geser-geser sampai backgroundnya hilang semua terus manual terus untuk merapikan kita pakainya manual biar halus. Ya. Oke, saya rapikan yang belum rapi. Nah, kalau ada yang kepotong, kita pencet kembali. Kita pilih magic lagi. Ya. Rapikan. Oke. lagi yang sampai rapi Oke okay. manual rapikan bagian atas ya kasih sisanya kita buang bersihkan ya kita rapikan. ke okay. atas manual copy. kalau kayak potongan ini kita pencet kembali maka gambar kembali seperti semula oke okay. kita pencet lagi ya yeah. terus ini magic ya kembali itu ada yang terpotong lagatun like ini kosong pegang pelur save dan finish terima kasih